Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Sahabat guru PAI Yang berbahagia dan Insya Allah Semoga Sukses selalu Kembali kita Bersua lagi di dalam uh, Pembelajaran kita Pembelajaran mempersiapkan diri untuk menjadi guru profesional sebagai sebuah ikhtiar menuju sertifikasi insya Allah yang kita hadapi ini adalah e, pretest PPG bersama saya dengan Muzakir SAG GR baik pada kali ini video yang akan kita tayangkan adalah pembahasan soal-soal pretest PPG PAI dalam jabatan untuk aspek Quran Hadis, aspek Quran Hadis. Pada aspek-aspek yang lain telah kita bahas terdahulu. Bagi kawan-kawan yang baru uh, akan ikut pritest maupun mau ikut ujian pengetahuan, mari kita ikuti secara asalkan sama video berikut ini. Baik, kita soal pertama. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasa Alia dengan materi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran dengan capaian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah diajarkan melalui teks, bacaan, terjemahan, dan tafsir atau syarah hadis. A. Tanya jawab B. Menghafal hadis dan terjemahannya C. Ceramah D. Penulisan teks, hadis e memberikan harokat pada teks hadis. Silahkan dicermati, bapak ibu sekalian, para guru PAI yang berbahagia, pertanyaannya adalah pembelajaran dengan capaian siswa mampu menyimpulkan materi yang telah diajarkan melalui teks bacaan, terjemahan, dan tafsir atau syarah hadis. Pembelajaran model atau metode apa yang paling cocok dengan? Karakteristik mata pelajaran seperti pada capaian tersebut. A tanya jawab, B menghafal hadis dan terjemahannya, C ceramah, D menulis teks hadis, E memberikan harokat pada teks hadis. Jawaban yang tepat adalah B menghafal hadis dan terjemahannya. Maksudnya di sini adalah dengan kegiatan belajar dengan menghafalkan hadis dan memahami maknanya terjemahannya maksudnya ya maka insya Allah capaian menyimpulkan materi yang diajarkan tentang Al-Quran dan Hadis insya Allah anak-anak akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. soal berikutnya berikut ini adalah nama-nama kitab tafsir dari masa ke masa tafsir Ibnu Kathir Tafsir al maragi Adwa Al-Bayan, Fi Zilal Al-Quran, Tafsir Al-Jalalain, Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Ahkam Al-Quran, Tafsir Al-Manar, Fi Al-Quran Al-Karim, Al-Riba' Fi Al-Quran Al-Karim, Aswa Syahya, Aswa Syahya Fi Surah Al-Isra' dan lain-lain. Di antara kitab-kitab tafsir tersebut yang termasuk Tafsir Maudu'i adalah A. Fizilai Al-Quran, Adwa Al-Bayan, Al-Marabi B. Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Ibnu Kathir, Ahkam Al-Quran C. Al-Insan Fil-Quran, Al-Mar'ah Fil-Quran, Adwa Al-Bayan D. Al-Mar'ah Fil-Quran, Al-Insan Fil-Quran, Ahkam Al-Quran Atau E. Tafsir Al-Manar, Tafsir al, tafsir, al tafsir, jala lain Silahkan dicermati Bapak Ibu sekalian Tentu kita harus pahami dulu, apa itu Tafsir Maudo'i? Sebagaimana pelajaran kita, bahwa Tafsir Maudo'i itu adalah Tafsir tematik. Tafsir Al-Quran yang membahas khusus tentang tema tertentu. Pembahasan terkait tentang judul atau tema tertentu, misalnya tentang hukum-hukum. Jadi mufasirnya itu Pengarangnya itu Akan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran terkait tentang hukum Tentang manusia Dia akan mengumpulkan Ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan manusia Al-Mar'ah contohnya Dia akan mengumpulkan dan memberikan penafsiran terhadap Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Mar'ah Perempuan dari sini, Bapak Ibu sudah bisa-bisa mengambil gambaran. Di pilihan A sampai E ini, kadang-kadang satu pilihan, tetapi ada campurannya. Ada yang sudah tepat, tetapi dicampur dengan tafsir yang bukan mau dui. Silahkan dicermati baik-baik. Ternyata, setelah kita perhatikan, ada satu pilihan yang terkumpul di situ. Tafsir-tafsir Al-Quran yang berbicara tentang tema tertentu. Dia dari pilihan B Al-Mar'ah fil-Quran Al-Insan fil-Quran Al-Ahkam Al-Quran Tafsir dan berbicara tentang khusus al ah, Tafsir Al-Quran yang berbicara tentang khusus Al-Insan Dan Tafsir Al-Quran yang berbicara tentang Al-Ahkam pengertian takwil berbeda-beda menurut para ulama dari pengertian tafsir yang telah Anda pelajari. Maka dapat disimpulkan bahwa A. takwil terkait dengan ilmu kalam, B. takwil terkait dengan ilmu filsafat, C. takwil terkait dengan ilmu riwayah, D. takwil terkait dengan ilmu dirayah, E. takwil terkait dengan ilmu mantik. Bapak Ibu sekalian, kita cermati dulu pilihan-pilihan ini namun sebelumnya kita harus paham dulu apa itu takwil. Takwil itu adalah mengungkap makna di balik sebuah teks di dalam Al-Quran. Dimana di dalam Al-Quran kita pahami bahwa ada dua bahagian terkait tentang makna pemaknaan Al-Quran, pengetahuan tentang arti Al-Quran, makna Al-Quran itu ada dua yaitu muhkam dan mutashabi yang ditakwil di sini adalah ayat-ayat tentang mutashabi kalau muhkam tidak perlu lagi ditakwil karena pengertiannya sangat jelas maknanya sangat jelas tidak ada pertentangan di dalamnya tetapi ayat-ayat mutashabi ayat-ayat yang sulit untuk diterjemahkan dimaknai ditafsirkan bahkan ada ulama tafsir yang tidak ingin memberikan makna terhadap apa namanya ayat-ayat mutasyabih, sebagian ayat-ayat mutasyabih. Karenanya, dari pemahaman kita tentang takwil menyingkap makna di balik lafaz ayat Al-Qur'an yang sulit untuk dipahami, maka untuk mendapatkan Pemahaman atau makna dibalik itu maka perlu ditakwilkan. Nah, takwil ini supaya tidak lari dari makna yang sesungguhnya sesuai konteksnya maka takwil terkait dengan ilmu apa? Nah, ilmu kalamkah? Ilmu filsafatkah? Ilmu riwayahkah? Ilmu dirayahkah? Atau ilmu mantik? Ilmu kalam sudah pasti bukan. Ilmu filsafat juga bukan. Ilmu riwayah ini karena terkait tentang riwayat-riwayat, periwayatan. Termasuk ilmu dirayah juga bisa saja terkait. Nah, kalau ilmu mantik tentang logika berpikir, ya, saya kira nanti khawatir jangan sampai sesat. Kalau takwil itu terkait dengan ilmu mantik berarti ada dua di sini pilihan yang bisa jadi memberikan kita jawaban yang tepat namun di antara yang dua yang mana kira-kira yang paling tepat antara C dengan D riwayah ataukah dirayah jawaban yang tepat adalah D ta'wil terkait dengan ilmu dirayah bapak ibu sekalian yang sama berbahagia lanjut dengan soal berikut Al-Quran diturunkan dengan berbagai cara bacaan atau kiraat yang satu sama lain berbeda adalah laporan dari sahabat yang menyaksikan peristiwa perbedaan pendapat bagi cara baca atau kiraat Al-Quran. Ini hampir menimbulkan perpecahan. Khalifah Utsman melakukan penyeragaman standar cara baca Al-Quran secara resmi. dari kaum Standar baca cara baca Al-Quran resmi ini didasarkan pada Al-Quran yang dibukukan oleh Abu Bakar dan disimpan di rumah Hafsa bin Umar. Ah, panjang, termasuk panjang ini Langsung ke intinya Mushab-mushab di Madinah yang dikenal dengan mushab Usmani Mushab lainnya dibakar Yang disimpan hanya satu mushaf Kebijakan yang paling dapat dipresasikan sampai sekarang dari Khalifah Utsman bin Affan Dan merupakan kebijakan yang paling baik sepanjang sejarah dakwah Islam adalah Ah bacaan resmi Al-Qur'an, B Standarisasi Al-Qur'an, C sistematisasi Al-Qur'an, D penyeragaman Al-Qur'an, E kodifikasi Al-Qur'an. Kita cermati Bapak Ibu, di ilustrasi di atas ada benang merah, ada kata-kata. Utsman, Khalifah Utsman melakukan penyeragaman standar cara baca Al-Qur'an. Berarti ini dapat kita Jadikan acuan untuk memilih A, B, C, atau D atau E. Karena itu, kita dapat memilih standarisasi Al-Quran. Jawaban yang tepat adalah B, standarisasi. Soal berikutnya, di Surah al Anam ayat 38-40 diceritakan bahwa Nabi Sulaiman Saleh menginginkan pindahnya singgah sana Arash, Ratu Bilqis. Sebelum Ratu itu datang menyerahkan diri, Jin Ifrit langsung menawarkan diri untuk memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Akan tetapi seorang sahabat Nabi Sulaiman yang bernama Asif yang dikenal sebagai ilmu Alkitab menyatakan sanggup memindahkan singgasana itu sebelum Nabi Sulaiman. Matanya berkedip. Tawaran Asif dikabulkan Nabi Sulaiman. Asif pun membuktikan ucapannya. Kemampuan Asif memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman berkedip ini termasuk kategori A. Amanah, B. Karomah, C. Anugerah. Di una silahkan dicermati bapak ibu sekalian tentu untuk mengetahui jawaban yang paling tepat di sini adalah kita harus memahami dulu apa itu artinya amanah apa itu karomah apa itu anugerah apa itu ma'unah dan apa itu mukjizat tentu kalau kita sudah paham kelima istilah ini maka insya Allah kita akan mampu memilih secara langsung yang paling tepat bagi asif yang dikenal menguasai ilmu Alkitab adalah B. Karoma Karoma adalah kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang Di mana seseorang itu bukan nabi Tapi dia adalah orang-orang yang dikasihi Allah waliullah. Maka itu adalah kelebihan luar biasa yang dimilikinya Disebut dengan karoma ya. Ah, hadis di atas nilai daif, dinilai doif, atau lemah oleh Ibnu Makkah. Kelemahan hadis ini terdapat pada perahu yang ada pada rangkaian sanat tersebut. Bapak ibu, sebelum kita memilih pilihan yang tepat, kita harus pahami dulu apa itu sanat. Ya, sanat adalah rangkaian penyambung informasi berita. Abar dari mulai orang yang mengeluarkan hadis, dari mana didapatkan, hingga bersambung sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, atau biasa disebut dengan uh, pernyataan informasi yang menyampaikan hingga tiba di. Perkataan atau perbuatan atau sifat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam itu disebut dengan sangat Baik, untuk kasus hadis berikut ini, hadis tersebut, pilihan yang tepat yang dinyatakan dinilai dari oleh Ibnu Makkah adalah 'a' (Hafaz bin Sulaiman, B. Hisham bin Ammar, C. Kathir bin Shinzir). D. Anas bin Malik atau E. Muhammad bin Sirin. Jawaban yang tepat adalah A. Hafas bin Sul Soal berikutnya, perhatikan kegiatan belajar berikut. Satu. Peserta didik menganalisis kisah nabi dalam Al-Qur'an. Peserta didik menonton video sahabat Nabi. Peserta didik mengidentifikasi hukum bacaan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah peserta didik menghafal Qur'an surah Al-Mujadalah. Peserta didik mengamati kisah Luqman. Yang Pertanyaannya adalah yang tidak termasuk dalam belajar sosial adalah garis bawahi, yang tidak termasuk belajar sosial adalah A, 5 dan 1, 5, 1, yang tidak termasuk belajar sosial B, 2 dan 3, 2 dan 3, C, 3 dan 4, D, 4 dan 5, E, 1 dan 2. Cermati, Bapak Ibu, yang mana. yang tidak termasuk belajar sosial. Yang tepat adalah C. 3. Peserta didik mengidentifikasi pembacaan Al-Qur'an berarti bukan masalah sosial. Dan 4. Peserta didik menghafal Qur'an surah -Muja adalah Itu sudah jelas-jelas bahwa bukan uh, belajar sosial. Maka yang tepat adalah C. Baik. Bapak Ibu sekalian yang sangat berbahaya. Beralih ke soal berikutnya, Pak Qasim menerjemahkan dan mengasirkan Al-Quran, surah An-Nuh, ayat 22 yang artinya, Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang? Asbabun nuzul, ayat di atas berkaitan dengan sifat sahabat Abu Bakar RA, yaitu sifat A, kebenaran, B, kejujuran, C, pemaaf, D, pendendam, E, kedermawanan. Sifat Abu Bakar ash-Shiddiq. Abu Bakar, ya orangnya jujur, orangnya pembenar, pemaaf, pendendam, semuanya. Tetapi berkaitan dengan Quran surah Nuh, di mana yang diminta adalah asbabun nuzulnya. Nah, terkait dengan apakah ayat tersebut dengan sifat sahabat Abu Bakar? Yang tepat, Bapak Ibu, adalah eh Sifat kedermawan Baik, soal berikutnya adalah Setelah mendengarkan urayan Pak Guru terhadap ayat Al-Quran yang berbunyi Ala in Allah la khaufun alihim wa lahum ya khazanun Maka peserta didik menyimpulkan bahwa Para wali Allah adalah orang yang beriman dan tiada merasa khawatir Khauf dan tiada bersedih hati B. Orang beriman yang tiada merasa khawatir Khauf dan tiada bersukaria C. Orang beriman yang lagi merasa khawatir, khauf, dan tiada bersedih hati. D. Orang beriman yang merasa khawatir, khauf, dan bersedih hati. E. Orang beriman yang tiada merasa khawatir, khauf, dan tiada bersenang hati. Jawaban yang tepat adalah A. La khaufun. Tidak merasa khawatir. Walahum yah zanun. Dan tiada bersedih hati. Itulah orang-orang yang beriman. Selanjutnya... Syarat sebuah hadis dinilai sahih adalah sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, yang distilakan dengan fiqoh, tidak syads dan tidak berilah. Yang dimaksud rawi yang fiqoh adalah rawi yang A. Banyak meriwayatkan hadis B. Dikategorikan sebagai rawi yang suriq C. Banyak karyanya di bidang hadis D. Jujur dan beradab E. Agamanya baik dan hafalannya kuat Silahkan dicormati Bapak Ibu fiqoh, perawinya adil dan adil. Adil, kita manai adalah orang-orang yang tentu baik agamanya. Hanya orang yang baik agamanya yang mampu bersikap adil. Adil, artinya kuat hafalannya. Berarti yang tepat dari pilihan Jawaban yang diberikan adalah eh Agamanya baik dan hafalannya kuat. Namun Bapak Ibu harus paham juga apa yang disebut dengan sanad bersambung dan apa juga yang disebut dengan syaz dan tidak berillah. Tentu nanti akan kita bahas pada uh, program yang lain. Berikut soal selanjutnya. Dalam Al-Quran terdapat ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Dari ayat-ayat di bawah ini yang termasuk muhkam adalah, tentu Bapak Ibu harus paham dulu apakah itu mutashabi, apa itu muhkam. Kalau kita sudah paham kedua istilah ini, maka Insya Allah kita akan tidak bingung, kita akan dengan gampangnya menentukan pilihan a kulushayin haliku illa wajah ada di sini kata-kata wajah yang bisa memberikan uh, penafsiran yang berbeda-beda. Ya'lamu ya ma baina aidihim ma khalfahum wala yuheetuna bihi 'ilmin. Ya'lamu ya ma baina aidihim, aidihim tangan mereka. Itu juga bisa memberikan tafsir yang berbeda-beda. Ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Arsy Arsy juga ini memberikan tafsir yang berbeda-beda. Alam Ta'alam an Allah ya Allah ma'fi sama iwal 0qin nadali kafi kitabin inna ya sama iwal 0qin di kafiq kitab iwal 0qin nadali Ya. Dibandingkan dengan E, ya nas Yang manakah yang paling tepat antara D dengan E? Karena masing-masing memberikan ayat-ayat Al-Qur'an yang Hampir-hampir nyaris muhkam semua ini, yang dua. Tapi jawaban yang paling tepat adalah E. Baik, soal berikutnya adalah. Berdasarkan hadis di atas, kelebihan seorang alim, seorang abid diibaratkan laksana. Kita langsung membaca. Pertanyaannya untuk tidak terlalu banyak mengambil waktu di dalam menjawab satu soal. Karena yang diminta di sini adalah kelebihan seorang alim atas seorang abid diibaratkan laksana apa dan apa. Maka tentu kita lihat dulu pilihannya bintang kejora dibandingkan bintang Suroya. Adakah kata-kata kejora di atas? Tidak ada. Matahari dibandingkan dengan bulan purnama ada kata-kata matahari di atas tidak ada bulan purnama dibandingkan dengan bulan sabit bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang matahari dibandingkan dengan bulan-bulan ada dua kata yang hampir mirip tergantung kejelian kita yaitu c dan d bulan purnama ada di atas Al qamar layel. dibandingkan dengan bulan sabit ataukah dibandingkan dengan bintang-bintang di pilihan d ah ternyata yang tepat adalah d bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang ada namanya rubrik rubrik siswa mampu melakukan membaca surah al-fatihah deskriptor penilaian satu Membaca dengan makharijul huruf, membaca dengan tajwid, panjang pendek, tahsin, tartil. oleh tersebut adalah alat penilaian untuk A. Kemampuan, esai, C. Unjuk kerja, portofolio, E. Diskusi. Nah, kalau kita perhatikan dan kita cermati rubrik tersebut, itu adalah rubrik penilaian dari apa? Ada dua ini yang mirip, yaitu untuk kemampuan dan unjuk kerja Kira-kira yang mana yang paling tepat? Yang tepat adalah C, unjuk kerja Unjuk kinerja Pak Nurdin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, Al-Hayya'u min minal iman. Kandungan hadis yang disampaikan pada Ahmad di atas adalah imam dan malu akan melahirkan ketidaksuksesan adanya iman karena adanya rasa malu. Malu merupakan hakikat keimanan imam diwujudkan dengan adanya rasa malu, adanya rasa malu karena adanya iman. Ini adalah Kalimat-kalimat yang butuh analisis, yang mana yang paling tepat? Alhayak ushok batum minal iman. Malu itu adalah bagian dari pada im iman. Sehingga kita pilih, eh, adanya rasa malu karena adanya iman. Iya. Berikutnya. Berdasarkan perawi yang menuangkan hadis di atas dalam kitabnya, maka kualitas hadis tersebut dinyatakan. Ha, kalau begitu kita perhatikan dulu siapa yang merauhikan hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Bukhari. Kita tahu kalau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, menurut Bukhari, kitabnya itu kitab apa? Sering kita dengar, kitab Sahihul Bukhari. Berarti pilihan yang tepat di sini adalah setelah kita cermati, D. Sahih Dinyatakan sahih Soal berikutnya Dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa agama yang paling cintas, Allah adalah agama yang lurus dan toleran Salah satu bentuk aktualisasi pesan hadis adalah A. Meyakini semua agama itu benar dan perbedaan ajaran sejatinya hanya bersifat semua belaka B. mempraktikkan keberagamaan inklusif di tengah kebenekahan C. Menganggap agama sendiri secara eksklusif sebagai satu-satunya agama yang benar. D. Militansi dalam beragama melalui gerakan dakwah dan jihad non-kompromistik. E. Memperhatikan kebebasan beragama secara absolut sebagai wujud apresiasi ham. Coba perhatikan baik-baik dan cermati bapak ibu. Jawaban yang paling tepat agama yang lurus dan toleran. Pilihannya A, B, C. B atau E Jawaban yang terpeli tepat adalah mempraktikkan Keberagaman inklusif Di tengah kebinekaan. Inklusif artinya apa? Inklusif berlawanan dengan eksklusif Inklusif artinya Merangkum Semua Dia tidak memposisikan dirinya Sebagai sesuatu yang eksklusif Nah ya Jadi kebalikan dari eksklusif pada inklusif. Meskipun berbeda, tetap bersatu bersama dalam sebuah inklusi. Soal berikutnya, konsep dasar tafsir memuat pengertian epistemologis dan definisinya serta pengertiannya dalam perspektif Al-Qur'an. Yang tidak termasuk upaya dalam memahami kandungan isi Al-Qur'an dengan berbagai pendekatan atau pola tafsir adalah A. tafsir rasional, B. tafsir bercorak hukum, tafsir bercorak filsafat, di tafsir bilma'thur, eh tafsir syari. Perhatikan pertanyaannya yang tidak termasuk upaya dalam memahami kandungan isi Al-Qur'an dengan berbagai pendekatan atau pola tafsir yang tidak termasuk ya. Perhatikan tidak termasuk. Nah, kita tahu bahwa ada hukum, eh ada tafsir, tafsir bilma'thur, ada ada tafsir syari, iya ada. Ah ini yang penuh tanda tanya. Ada tafsir bercorak filsafat. Adakah hukum tafsir eh, rasional? Kalau tafsir rasional, tentu tafsir syar, apa namanya? Tafsir eh, bil rai, ya. Nah silakan dicermati bapak ibu. Jawaban yang tepat adalah e. Eh, tafsir syar'i. Syar'i ini ya tidak termasuk. Pendekatan tidak juga masuk Metode tafsir Selanjutnya, Fungsi hadis terhadap Al-Quran Tentu saja sangat dipengaruhi dari kevalidan Hadis tersebut Berikut ini merupakan contoh penjelasan hadis terhadap Al-Quran Dalam masalah sholat adalah Dalam Al-Quran ah, Al Hanya terdapat perintah dan waktu salat lima waktu saja kemudian hadis menjelaskan hukumnya B. Dalam Al-Quran hanya terdapat penjelasan salat wajib saja kemudian hadis menjelaskan salat sunnah C. Dalam Al-Quran hanya terdapat perintah untuk salat kemudian hadis menjelaskan rukun syarat dan waktunya D. Dalam Al-Quran hanya menjelaskan rukun dan waktu salat lima waktu saja kemudian hadis menjelaskan syaratnya E. Dalam Al-Quran hanya terdapat penjelasan waktu salat sunnah saja kemudian hadis menjelaskan waktu salat wajib Bapak Ibu silahkan dicermati dari kelima pilihan ini, ada yang paling tepat salah satu diantaranya dan ada juga yang sedikit agak ganjil. Ya, agak ganjil. Jawaban yang tepat adalah C. Dalam Al-Quran hanya terdapat perintah untuk sholat. Kemudian hadis menjelaskan rukun, syarat, dan waktunya. Pilihan-pilihan yang lain agak ganjil. Ada sholat lima waktu itu agak ganjil. Masa dalam Al-Quran disebutkan sholat lima waktu. Kemudian yang ganjil juga di bagian B, salat wajib saja di dalam Al-Quran. Ini penjelasannya kera, apa, apa namanya pilihannya agak-agak parsial gitu ya, kurang sempurna. Hanya C yang paling mendekati kesempurnaan. So, seorang non-Muslim yang tidak masuk Islam karena yang dia tahu agama Islam itu agama yang mengajarkan kekerasan dan Muhammad yang mengajarkan agama Islam itu adalah Seorang kundusta maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang belum sampai dakwah Islam itu kepadanya Dan akan dimaafkan di akhirat nanti Hal ini termasuk tafsir birra'i Yang dikemukakan dalam A Tafsir fi zilal al-Quran Tafsir al-manar C. Tafsir al-maragi Di tafsir al-jawahir Jawaban yang tepat adalah tafsir al-jawahir Soal berikutnya Khalifah Ali bin Abi Talib memerintahkan Abu Aswad ad -Duali. Abu Aswad ini adalah penulis Al-Quran yang menyempurnakan titik dan e, harokat barisnya Al-Quran Mengapakah Khalifah Ali bin Abi Talib disebut sebagai orang yang menginspirasi umat Islam untuk dapat membaca Al-Quran dan memahami sumber hukum yang penting dalam Islam Hal ini karena Ali bin Abi Thalib A. Ah, memberikan izin Abu Aswad ad-Duali untuk menulis ilmu nahu Memberikan Abu Aswad ad-Duali untuk menulis ilmu nahu C. Menggagas ilmu nahu D. Menggagas dan memerintahkan kepada Aswad Adwali untuk menulis ilmu nahu E. Menulis ilmu nahu Jawabannya tepat adalah Coba perhatikan yang mana yang paling panjang Ah, ternyata D. Bukan hanya panjang Tetapi juga benar, tepat Dalam soal ini Soal berikutnya Khalifah merasa sudah cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan waktu itu. Namun ada usaha cemerlang yang telah terjadi masa ini. Yang berpengaruh luar biasa bagi pendidikan dan dakwah Islam. Khalifah Usman mengertakan agar rusak yang dikumpulkan Abu bakar disalin oleh Zaid bin Thabit. Bersama Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Harith. Penyelilingi latar belakang perselisihan dalam bacaan Al-Quran atas dasar laporan Huzaifa bin Yaman. kepada Khalifah Usman. Berikut adalah menyatukan bacaan Al-Quran itu apabila terjadi perselisihan bacaan antara Zaid bin Sabit dengan tiga anggota Tinton hendaknya ditulis dan dibaca sesuai lisan Quraisy karena Al-Qur'an itu diturunkan dengan lisan Quraisy. Zabit, Zaid bin Sabit bukan orang Quraisy, Sedang ketiga anggotanya adalah orang Quraisy. Penyalian Al-Qur'an dan penyatuan cara Al-Qur'an ini begitu penting di kemudian hari bagi kaum muslimin di seluruh dunia karena akan memberikan patokan baku untuk membaca dan menulis Al-Qur'an, juga menyatukan cara membaca Al-Qur'an. Penyalinan Al-Quran dan penyatuan cara baca Quran ini kemudian di kemudian hari dimaknai sebagai A. Kontinuitas tulis baca Quran B. Transformasi tulis baca Quran C. Sustainabilitas tulis baca Quran D. Standarisasi tulis baca Quran dan E. Transmisi tulis baca Al-Quran Silahkan dicermati Bapak Ibu Terkait tentang penulisan Al-Qur'an dan bacaannya, tapi di sini yang paling dominan adalah bacaan. Jawaban yang tepat adalah D. Standarisasi tulis baca Al-Qur'an.